serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhanyat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sebelumnya kita mendapatkan kabar spesial langsung dari Rizky Gilar di pribadi yang mengunggah sebuah postingan foto bersama mobil mak yang berisi banyak sekali sembako kemar sahabatabadiah ya, luar biasa dan dalam postingan tersebut juga membilang manusia sebuah kalimat caption bersamaabadiah ya, berisi cerita tertuliskan jujur awalnya saya ingin membuat sebuah acara untuk memperingati hari kelahiran saya dan berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh tim, namun melihat kondisi yang agak memprihatinkan Beberapa waktu belakangan ini saya berpikir rasanya kurang pantas Dan hati kecil saya tidak rela untuk melanjutkan acara ulang tahun itu Akhirnya saya memutuskan insya Allah hari ini saya mencoba untuk sedikit berbagi dengan orang-orang sekitar Yang membutuhkan mungkin tidak banyak Namun cukup untuk membuat mereka tersenyum Alhamdulillah walaupun acara pribadi saya tidak jadi Tapi setidaknya hari ini hati saya lega Karena saya dapat berguna sedikit Semoga di umur yang baru ini Setiap hari saya selalu ingat dengan sesama dan berguna Amin Itulah caption panjang Yang tentunya isinya bercerita Yang mana Rizky bilang sebelumnya sudah mempersiapkan Semua rangkaian acara untuk memperingati hari ulang tahunnya Para sahabat ya tetapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan dan rizki bilar akhirnya memutuskan untuk membagikan rezekinya persahabat ya yani membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan kita makin bangga dan kita makin bahagia mengidolakan rizki bilar dalam postingan tersebut juga ada sebuah komentar dari bang putra persahabat Mengatakan, "Masya Allah, sesuai yang Papi bilang, Allah tidak pernah salah memberikan rezeki dan kesuksesan kepada hambanya." Luar biasa respon komentar yang sangat positif dari Bang Putra. Tentunya, di postingan rezeki Bilal membuat kita semakin bangga kepada idola kesayangan kita. Berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial dari Niskai Sky. ya yang mana memposting sebuah postingan foto baju ini kombinasi Leslar persahabat ya kita perhatikan baik-baik dalam postingan baju ini ada ikon dari Leslar rumah gadang dan tentunya ada keris sate juga bersahabat ya ada Sumatera Barat dan Jawa Barat ini perpaduan dari asal daerah di daerah Lesli dan Rizky Bira banyak sekali komentar yang menanyakan bersahabat ya kenapa tidak ada foto dan gambar Leslie dan Rizky Bilar Salah satunya komentar dari akun Ningsi.Vika Mengatakan Ex Leslar tapi kok nama plus Potong Leslar ga ada Ada sebuah jawaban tentunya Untuk kita semua Yang dari akun Ratna Anusgotralala27 mengatakan Dalam kolom komentar Maksudnya itu rumah dan gedung Punya Bang B sama Dede tuh bersahabat ya Dan kita juga bersahabat Perhatikan juga dokumenter lain dari akun Instagram, Imanu Kigel yang mengatakan, Hmm, coba ditelaah masa nggak ngerti, itu kan ikon Sumatera Barat sama Jawa Barat. Luar biasa, masyarakat ya, kita mendapatkan kejutan kembali, mudah-mudahan saja untuk Lesti dan Rizki Bilar selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebahagiaan kabar selanjutnya kita lihat juga sebuah unggahan spesial ini tentunya fashion Rizky Billar. kita perhatikan juga bersahabat ya kado yang diberikan oleh Dedek Lesti yang mana tentunya kode tersebut adalah sebuah sepeda motor dengan seharga 536 juta rupiah ini harga yang fantastik yang diberikan tentunya kepada Rizky Billar spesial hari ulang tahun ke-26 persahabat ya mudah-mudahan apapun yang diberikan oleh Lesti kepada Rizky Bilar semoga berkah dan berkah amin ya robbal alamin berikutnya ada terbaru dari Bang Putra di akun pribadinya Bang Putra mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan Lesti dan Rizky Bilar luar biasa persahabat ya postingan ini tentunya kita merasakan kebahagiaan yang kita rasakan persahabat ya tentunya terlihat Pasangan Lesti dan Rizky Bilar "Tentunya tersenyum bahagia, membuat kita semakin bahagia juga melihatnya. Mudah-mudahan dilancarkan untuk urusan, dan tentunya rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini sebuah unggahan spesial makin bangga. Ini ada postingan foto sapi kurban, para sahabat ya, milik Dede Olesi Jora Mudah-mudahan tentunya Dede Lesti diberikan rezeki dan selalu memberikan inspirasi hingga tentunya memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Alhamdulillah, maslahat dunia akhirat sing pada barokah Dede Lesti. Hatur nuhun." Tentu dalam postingan tersebut banyak tanggapan hingga dibanjiri komentar dari para fans. Salah satunya dari akun Utialin7723 Mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, Alhamdulillah Semoga rezeki dedek Lesti Tambah berkada, Berlimpah, amin Ya robbal Alamin Luar biasa dukungan Respon hingga doa yang terbaik Selalu diberikan kepada Lesti Dari para fans Berikutnya para kita lihat juga Jangan sampai lupa ini info spesial Untuk menyaksikan acara sinetron JWB2 persahabat ya, luar biasa, Rizky Bill kembali hadir tentunya untuk menghibur kita semua dalam acara jodoh wasiat bawa, -bawa kedua di RTB persahabat ya. berkolaborasi dengan Alisha Kip makin seru mudah-mudahan ada kejutan yang selalu diberikan oleh Lesti maupun Rizky Bilar mungkin itu informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar ingin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh